Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel Sri Jamah kali ini Sri Jamah mau membuat balado ati ampela ayam bumbunya yaitu jahe kunyit bawang merah bawang putih kemudian serai lengkuas yang sudah kita keprek serai pun sudah kita keprek daun, uh, daun salam daun jeruk ya pertama-tama kita oseng terlebih dahulu bawang merah bawang putih ini cabainya saya sendirikan karena ada baby di rumah nanti kita ambilkan buat baby terlebih dahulu <tuh> kita masukkan kunyit daun okay. salam lengkuas, daun jeruk, serai kita masukkan. Masak sampai tercium harum lagi. garam masukkan sedikit air sabung di garam kalbi ayam delgul. gula merah yang sudah kita cairkan. kemudian kita masukkan ayam belakang yang ya, sudah kita rebus terlebih dahulu, dipotong-potong dulu nggak tidak apa-apa, tergantung selera kita itu, tambah sedikit air supaya meresap yang di dalamnya, Kasih susu terlebih dahulu untuk si kecil. Ya, kemudian baru kita masukkan cabenya. Tapi sama tomat ini juga. Ini saya taruh suka si perwer karena hari ini kebetulan mau puasa pertama kali di rumahnya oma, bibinya. Gitu -gitu Kita saya ucapkan selamat menjalankan ibadah eh, puasa. semoga kasih satu bulan itu. itu. Ini dan geladu api ampelah sudah siap untuk digunakan Terima kasih telah mengikuti video Sri Jamah kali ini dalam membuat balado ati ampela. Jangan lupa like, komen, dan sharenya, juga subscribe serta bunyikan loncengnya supaya mendapatkan update terbaru dari unggahan-unggahan Sri Jamah selanjutnya. Ya. Untuk Balado Ati ampela ini makannya dengan nasi hangat-hangat bersama keluarga. Masya Allah nikmat sekali ibu-ibu. Dalam menghidangkan kita buang saja jahil lengkuas. Eh, maaf lengkuas, reh daun salam, daun jeruknya, ya, supaya tidak keliru. Keluarga kita mengambil lengkuas kasihan, nanti bisa menurunkan selera makan mereka. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.